Assalamualaikum Teman-teman semuanya Sahabat SM Selamat pagi Bagaimana pagi hari ini Semoga masih diberi kesehatan Diberi rejeki Amin Oke Untuk video kali ini Kita akan Bermain PK di room ya PK yang baru Yang berada di room Untuk itu sebelum kita berlanjut, yo yang belum subscribe silakan di subscribe, pencet tombol loncengnya dan like nya, oke okay, terima kasih, mas gimana cara bermain pk yang baru ini ya, aku juga belum pernah main, tapi kita akan coba bersama sama ya, yuk kita lanjut saja, Ke profil kita masuk ke pump kita cari room nah ini masuk di room nah di bawah ini ada gambar PK itu yang baru ya baru ada beberapa hari ini kita langsung saja di sini ada PK untuk semua dan ada rekomendasi Oke kita lihat dulu undangan belum ada. Kita nyalakan. Nanti jika kita ini kita matiin aja nggak apa-apa. Di sini ada catatan PK masih kosong. karena aku belum pernah PK ya. Nah kita itu ada waktu ini diwaktukan 5 menit atau juga bisa lebih dari lima menit 10 menit atau 3 menit tergantung kita ya mau berapa lama rekannya nya Disini kita aktifkan untuk mereka dari apa ini yang, yang sama teman yang sama ya yang bawah ini tak menaktifkan saja nah, ini untuk waktu-waktunya ada dua menit 3 menit 5 menit dan 10 menit Oke, kita langsung saja nih kita coba PK yang untuk semua ya jadi ini kita diacak oleh SM sendiri ya nantinya nah, sedangkan di sini ini kita memilih yang mana yang ingin kita masukin PK oke kita kok pilih acak saja ya dapatnya di rumah mana ini enaknya kita tetap di room, kita bisa PK. Biasanya PK itu kita di acara level level ya. Disini Sini sudah mulai mencari lawan PK-nya. Sedang mencari alamatnya. Dapat, oke. Nah, sudah dapat lawan. Nah, di sini aku tetap masih di room, di room sendiri ya. Oke. Ah, udah ada dapat sambutan. Oke, kita beri salam dulu kepada yang punya roomnya. Nah di sini ini kita tetap di room kita tanpa pergi ke room orang ya. Oke tidak lagi disambut sama mereka yang berada lagi mungkin lagi pada up level ya di roomnya karena di sini banyak yang pada komen komen gitu. Kita izin aja dulu di sini. jadi kebetulan yang punya rumi lagi berbaik hati sama aku ya di sini dia nyuruh aku untuk menang kak, memenangkan PK ini Maka buat memenangkan betah ini kita mau ngirimkan bunga ya atau kerang di sini disuruh melempar kerang banyak 10 kak ya biar aku sedikit aja lah mungkin ngasih kerang lah biar memenangkan PK ini oke semua kita lagi berdialog sama yang punya roomnya dia menyuruh kita untuk memenangkan PK-nya sambil nunggu pk ya 5 menit kita kirim-kirim biar menang pk nya Untuk punya poin ya. Jadi aku ke kurang aja. Sama. Sudah berapa itu? Sudah 8 ya. 8. Dia minta 10. kumpul balik ya lagi dulu biar sama-sama enak oke kawan kawan sambil nunggu kita berhasil atau tidak di sini yang belum subscribe silakan subscribe yang dislike dan nyalakan tombol loncengnya nah menang gini. oke kita kembali ke kita ini sebenarnya masih di room kita ya kita akan lihat apa kita dapat atau belum ya hadiahnya Ayah, ini kita di room dan aku pamitannya telat ya jadi enggak masuk ke roomnya kita cek di ini ya catatan Vega Nah ini dapat tadi ya perunggu 15 apa itu satu 100 kemenangan ya ini baru pertama kali ya. Oke aku rasa cukup sekian semoga dapat dimengerti dan jangan lupa ditunggu video-video berikutnya Oke dari itu jangan Ketinggalan juga tombol loncengnya biar dapat pemberitahuan dari aku ya dari video video aku yang selanjutnya Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya telah menonton video ini sampai jumpa lagi terima kasih